jesu oke okay. di video kemarin kita boleh nih ya kan kalah tapi pada kesempatan kali ini kita harus bantai cuy waduh halo bagi siapa namen Gak bisa sih, gak bisa. Harga dwiri ini, harga dwiri. Waduh. Apa-apa? Oh, keluar. Thank you, thank you. Yuk, yo, gas yuk. Yuk, kita hantam lewat bawah nih. Aduh, baterai gua dong. Eh, dia nggak lihat atau gimana sih lihat? Yo kita majuin. Dimana kusler? <tuk> Aman nggak teman-teman? Ini <tuk> nih dua orang ngapain nih? lagi pacaran kah? Nope, Nope. Lah, mal, aduh. Ya ketiduran si abang. Aduh, aduh. Mana lagi nih satu orang nih? Lupa hilang? Kunci anak. Aduh, gue kira Andi. Aduh, ternyata di balik box ya. Oke, okay, selos selos selos selos. Masih di awal, masih di awal, bolehlah kasih kesempatan dulu ya kan biar bernapas lega ya kan biar ada sensasi bahagianya gitu apa sih kalau kalah kalah aja bang waduh <laughs> yuk gasken gasken gasken kita kasih tahu kekuatan new player nih <laughs> Aduh oh mereka udah sebagian naik tuh masa nggak ada yang tersi Oh ngapain nih lah lah lah lah lah <tuk> <tuk> <tuk> aduh yuk kita deketin lah oh mantap juga nih temen-temen kita nih aduh musuhnya tinggal satu loh belum juga apa-apa aku udah tinggal satu aja eh ngapain Aduh. Lah, lah, lah, jangan panik, jangan panik. Jangan panik, jangan panik. Oh, oh. Mana nih kakinya nih? Lah, udah ke bawah dia. Kasih tahu, kasih tahu. Mau ngegocek kamu ya? Enggak bisalah. Janganlah digocek-gocek gitu, ya kan? Yo yo, kasih tahu, kasih tahu. Ini layar kebalik segala ini ya kan? Jangan sampai-sampai retak ini layar ya. yuk kita entam lewat kanan nih. Oh di kiri ada itu. Langsung aja gaskan. Belum belum udah kenok satu ya? Yo gaskan, majuin. Oh situ ada satu tuh. Yang di sini mana? Aduh, belakangku nih orang. Aduh, sabar dulu, Bang. Oke. Okay. Lah. Lagi asik-asik ngegulung-gulung. Yo, yo, yo. Tinggal satu tuh, tinggal satu tuh. Mana tadi dia? Dimana? mana? Waduh, udah dicopotin sama boy. Yo, 21 nih. Nah, Kita pakai double SG titit aja ya. Ah. Waduh. <laughs> Siapa sih yang naro box di situ itu? Ganggu aja loh Yo, gasken, Eh, Otot. aduh belakangku ada dong eh, tolong Bang tolong Bang tolong Oh ini nih ada satu di situ ya kan Ab Abang Oh waduh Abang pakai chip rembus itu ya Abang pakai cheat nembus, aduh, gak tahu lagi dah. Wah, ada yang nongkrong di atas tuh, di atas keren. Biasanya pakai awm tuh, kayak gitu tuh. Eh, dari mana? Waduh, selalu ada orang itu. Loh. Ah, ah, ah, datang. ah, kau. Oh. bentar, bentar, bentar yang jauh nih nyusahin. Oke, ditinggal solo kita ya kan. Musuhnya masih ada tiga orang lagi. Masih utuh. Yuk coba sabar, sabar. Slow kalem ya kan. Tangan jangan gemeter, santai aja ya kan, biasakan santai. Di mana dia? Tolong, Bang. Bruh. Bapak kau atau kau? Gak usah pakai yang global. Kita kabur aja kita gocek ya kan ambil tengah nah ini ini, ini. kesini Bang sini Bang adik <tuk> ke dong kenop satu mana lagi khususnya buat si Rizky kau ya tinggal satu orang mana mana <tuk> satu lagi satu lagi satu lagi <tuk> Di mana kau, Dek? Sini lah. Abang enggak gigit kok. Sini, sini, sini. Abang nih baik nih, Abang. Enggak gigit. Suma. Lah, lah lah oh, oh. Lah. Oh, oh. lah lah lah oh. <laughs> <laughs> Jadi caplin dong. haduh Nah, ni, nih, nih, nih Jok, Hello there. Nah, jangan main-main kau ya. Orang pro nih ya. Yeah. <laughs> Ingat ya cuy, video ini itu cuman hiburan aja cuy. Bukannya biar kelihatan sok pro atau gimana ya kan? Ini cuman hiburan aja gitu. Okay. Biar ada waktu buat ketawa-ketawa gitu cuy ya kan? Gak kedengeran loh stepnya? Dimana mereka? Oh, oh, yuk kita bokongin aja biasanya di mobil-mobil itu cuy lah barusan ada orang cuy Di mana dia oh ini nih bentar, bentar jangan lewat situ ya kan itu sama aja setor kepala anjay granat apa bang aku di mana? kau granat dimana oh ini nih nih ini, ini. ini rusuh nih lah kok nyepam granat. ah aduh eh jangan diem gitu loh loncat loncat atau kayak mana itu ngelak dulu ya kan jangan diem ah ada satu orang nih sini. aduh gak kenok dong mana kau mm, kau ya hmm Orang pro nih, enak lagi. Tinggal satu lagi nih. Waduh, pakai AWM gak tuh yang satu? Uh, untung sempat ke ripep. aduh, nembak apa tadi sih? Nih nih, depan nih, satu orang nih. Kasih tahu lur. Eh uh, kau ya? Hmm, enak. Enak, enak, enak. nggak enak lah. Yuk, ini satu game lagi nih kalau kita menang udah sih. Udah sih. Kelar lah game ini. Yuk, kita terobos aja lewat kanan ya kan? Eh, kok kanan kiri nih? Aduh, nggak tahu arah kau. What? Tahu sih, Bang. Cuma kadang lupa. Oh. Ada yang pakai awm, cuy! Eh, tuh, tuh, tuh, kelihatan tuh. Lah, ngapain, Bang? Aduh, aduh, jangan pakai, pakai itu. Aduh, aduh, bacaannya juga plus, blood plus, blood. Nih mana lagi nih tinggal satu orang nih. Ya. Aduh ini ngapain ya. kamu? Aku di mana kau global di mana bang? Aduh, aduh, main-main dia nggak tahu dia. Orang pro nih. Oke. Okay. Oke, kita berhasil kill 13 dan menangin games kedua atau part keduanya ya, cuy. Oke, mungkin cukup segini aja untuk video kali ini. Jika kalian suka, bisa di-like video ini ya, kan, dan share ke teman-teman kalian, cuy. Supaya apa? Supaya mereka ikutan senyum atau tertawa ya, kan. Biar imunnya kuat, anti-anti korontil, cuy. Yuk, Yo, see you on the next video. Bye-bye.